Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Lesti Lovers Belovers serta Lestlar Lovers dimanapun kalian berada di kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah, para sahabat, selalu dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, para sahabat ya, sebelumnya kita mendapatkan kabar yang tentunya membuat kita sedikit kecewa, para ya, yang mana pemerintah Indonesia memperpanjang kembali PPKM sampai tanggal 9 Agustus, para sahabat ya, Info yang kita dapatkan langsung dari Bapak Presiden kita. Bapak Joko Widodo persahabat dia yang menginfokan lewat caption juga. Di situ dituliskan, perpanjangan PPKM, kebijakan PPKM dari tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan dalam hal konfirmasi kasus harian COVID-19. Tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan keterisian tempat tidur di rumah-rumah sakit dan dengan berbagai pertimbangan, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 9 Agustus 2021 di sejumlah kabupaten atau kota dengan beberapa penyesuaian persahabatnya tentunya sampai 9 Agustus perpanjangan PPKM diperlakukan persahabat ya tentunya ini membuat sedikit kita kecewa karena ini menyangkut Soal rangkaian pernikahan idola kita persahabatnya Sampai Lesti dan Rizky Bilar pun Menuliskan dan memposting sebuah postingan menangis Para sahabat ya Mudah-mudahan saja Tentunya COVID-19 cepat berakhir Dan tentunya kita semua sehat dan bahagia Unggahan tersebut juga telah di-post oleh akun Instagram Bang Dery persahabat ya Yang memposting sebuah postingan Tentunya info perpanjangan PPKM Cepat sembuh bumi tercinta Itulah kalimat caption yang tuliskan oleh Bang Derik Mudah-mudahan saja cepat berakhir Dan rangkaian pernikahan Leslar cepat dilaksanakan Amin, ya robbal Alamin Dan berikutnya kita lihat juga para sahabat Ada juga spesial yang kita dapatkan ketika di channel YouTube-nya Bang Pilar sahabatnya yang mana luar biasa. Ini tentunya menjadi suatu kebanggaan Rizky Pilar dan Lesti Kujora di sini tentunya traktir semua karyawan untuk belanja para sahabat ya di sebuah mall luar biasa. Tentunya mudah-mudahan rezeki idola kita selalu berkah dan tentunya selalu nambah. Amin ya Robbal alamin. Dan kita lihat juga keunggah berikutnya yang diunggah oleh aku sendal putih Skor Bilar Yang memposting sebuah postingan dari Lesti ketika di vlognya Bang Bilar semalam persahabatnya gak heran banyak orang yang iri ngasih challenge kok disuruh belanja buat semua tim Leslar Ada kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut Cita-cita aku ini bisa jadi bagian tim Leslar Amin, ini aja dulu kan, siapa tahu amin Persahabat ya doakan terus nih, doa baik Untuk semua Lesla Mudah-mudahan tentunya kita semua menjadi bagian dari tim Leslar Entertainment Banyak sekali komentar hingga tanggapan dalam postingan tersebut nih persahabat ya Yakni dari akun Instagram Fazira Alia mengatakan dalam kolom komentar Entar lu jadi sekretarisnya mak kan cocok tuh di bagian keuangan <laughs> Dan berikutnya juga komentar diberikan dari akun Diyah861 ini mengatakan Semoga rezekinya kakak dede selalu lancar dan berkah amin Tentunya doa baik kita aminkan Mudah-mudahan Lesti dan rizki pilar selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Dan berikutnya kita lihat juga ada sebuah ungkapan spesial momen yang tentunya membuat kita bahagia melihatnya persahabat ya. Tangan lesti dan bilat ini saling genggam waktu ketika di dalam mobil persahabatnya luar biasa. Tentunya cinta yang tulus, cinta yang sangat luar biasa diberikan dari keduanya persahabatan ya, untuk kita semua yang merasa bangga kepada mereka berdua. Mudah-mudahan kebahagiaan, kelancaran dan tentunya mudah-mudahan rangkaian pernikahan mereka selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya juga kita lihat persahabatan ya. Ada momen yang tentunya membuat kita semakin bahagia. Ini saling melengkapi Tentu ketika satu tahun yang lalu, persahabat ya, kita lihat Rizky Bilar yang membenarkan tali sepatu Lesti Kejora Dan tentunya semalam di vlognya Rizky Bilar, Lesti yang membenarkan tali sepatu Abang Luar biasa pasangan yang saling melengkapi, persahabat ya Ini tentunya momen yang paling sweet yang kita dapatkan Dan kita lihat juga baju yang dipakai Lesti ini tentunya warnanya sama Suatu kebetulan apa mungkin Emang benar-benar jodoh bener, sahabat, ya. Mudah-mudahan saja Selalu dilancarkan untuk Niat baik dari Lesti Dan Rizky Bilar Tentu dalam postingan tersebut juga Banyak komentar nih dari para fans ya, nih, Dari akun Azizah Laras08 mengatakan Bajunya dedek kok bisa Sama pas gitu ya warnanya biru Katanya ya dan Berikut juga ada komentar dari akun Vivi Skor Marista Mengatakan paling sweet pas Dede minta tolong Bang Mi bawa intas belanjaannya Mana sayangnya lembut banget tuh sahabat ya Memang tentunya mereka pasangan tersweet, pasangan terfenomenal, luar biasa Dukungan mudah-mudahan selalu banyak, doa baik juga selalu banyak dari orang-orang hebat dan orang-orang yang tulus, tentunya mencintai, mendukung, menurut, hingga mendoakan buat Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan kejutan spesial bahagia persahabatnya. Tentunya kita tunggu saja info terbarunya. tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan kabar selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini, persahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Lin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.